Merantau lanak Agar kau bisa merasakan Pahitnya jauh dari Keluarga Dukung terus movie zikri Like dan subscribe Dikisahkan Seorang Laki-laki bernama Yuda Ia Tinggal di sebuah Perkampungan Yang terletak di Sumatera Dan ia tinggal bersama Ibu dan adik laki-lakinya Dalam suatu tradisi Minangkabau Jika Anak laki-laki sudah dewasa Ia diperbolehkan pergi merantau Untuk mencari jati diri Dilema inilah Yang membuat ibu Yuda Sangat kepikiran Namun Ini sudah tradisi Bagi Minangkabau Ibu Yuda pun melepas kepergian Yuda Dan ia mendoakan yang terbaik bagi Yuda Agar bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua Dan menjaga dirinya di kota Jakarta Karena setibanya di Jakarta Yuda akan membuka sekolah beladiri. Yuda pun pamit Ketika Yuda Pergi Dari Sumatera Ke Jakarta Ia dihampiri oleh Seorang laki-laki Yang bernama Erik Dan dia Menceritakan pengalaman Hidupnya ketika Dia masih Berusia seperti Yuda Banyak Liku-liku yang ia hadapi Di kota Jakarta Singkat cerita Yuda pun sampai Di kota Jakarta Dan berpamitan bersama Erik Dan Yuda pun mencari Lokasi tentang Perguruan silat Harimau Namun Yang ia dapati tinggal rongsokan sampah Dan ia menelpon berkali-kali namun nomornya tidak aktif karena merasa bingung akhirnya Yudha pun bermalam di tempat pembangunan yang masih sementara dibangun dan Yudha pun bermalam di tempat tersebut hingga beberapa hari Ketika Yuda lagi asik memesan makanan dan ketika dia ingin membayar makanan tersebut tiba-tiba dompet Yuda telah dicuri dan Yuda pun mengejar anak tersebut anak tersebut pun lari hingga ia masuk ke lorong-lorong dan Yuda pun mendapati dompetnya kembali. Tiba-tiba, seorang gadis keluar. Gadis tersebut bernama Astrid, dan si laki-laki bernama Johnny. Ia dilihat sedang dimarahi oleh bosnya, dan Yuda pun menghampiri lelaki tersebut dan mengatakan kepadanya, "Jangan pernah menyakiti seorang perempuan, karena dia juga adalah ibumu." Sembara berkata begitu Yuda membanting laki-laki tersebut dan menghajarnya Joni pun melihat Astrid dengan tatapan tajam dan berjanji akan membalas dendamnya kepadanya bukannya berterima kasih kepada Yuda Astrid malah memarahi Yuda dan Yuda pun berkata bahwa dia hanya ingin mengambil dompetnya dan Yuda pun pergi dari tempat tersebut dan ia kembali bermalam di tempat bangunan tersebut hingga beberapa hari di tempat lain, kita diperlihatkan dengan seorang gadis yang sedang diperiksa, dan gadis tersebut untuk dijual. Dan ketuanya adalah Radgar. Melihat semua yang ada di sini, kurang lengkap bagi Radgar untuk diperjualbelikan, dan Radgar pun menyuruh Johnny. Untuk menangkap satu gadis lagi. Mendengar ucapan tersebut. Joni pun menyuruh seluruh anak buahnya. Untuk menangkap Astrid. Dan menyerahkan kepada dirinya. Secara sehat. Ketika Yuda menempatkan diri. Untuk menelepon ibunya yang ada di Sumatera. Ia melihat lelaki. Yang dihajarnya tadi pagi sedang menangkap cewek yang ditolongnya itu Yuda pun menutup telepon tersebut dan menghampirinya Yuda pun pergi menyelamatkan Astrid untuk yang kedua kalinya Dan di dalam bar tersebut dia dihajar beberapa preman yang cukup Tangguh, namun di hadapan Yuda, bagi mereka tidak ada apa-apanya. Demi menyelamatkan seorang gadis yang tidak berdaya, singkat cerita, Yuda pun berhasil menyelamatkan Astrid, dan dia pun lari dari, tem dari tempat tersebut. Yuda pun bermalam di tempat bangunan yang pertama dia singgahi dan Astrid pun menceritakan tentang masa lalunya yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya rather yang mendapat perlakuan tidak sopan dan memarahi seluruh anak buahnya kenapa tidak ada yang bisa menangkap satu orang pun dan ia memarahi Johnny memintanya kepadanya untuk membawakan Astrid di depan matanya. Setelah kejadian tersebut, Rather meminta maaf kepada Lucky dan di mana dialah tangan kanan Rather. Di tengah percakapan tersebut, tiba-tiba Johnny masuk yang membawa beberapa bodyguard yang cukup tangguh dan di sana ternyata ada Eric. Melihat beberapa bodyguard yang cukup tangguh, Ratherum menyuruh Johnny. Untuk turun ke bawah Sementara itu di tempat kos-kos Astrid Sedang dijaga ketat oleh anak buah Joni Dan Astrid pun menyuruh Yuda Untuk mengambilkan uang simpanan Yang ada di bawah karpet tersebut Baru mau mengambil uang tersebut Yuda sudah ketahuan oleh anak buah Johnny. Di sisi lain Astrid pun dikejar oleh anak buah Johnny. Dan menyelamatkan adiknya tersebut dari pengejaran anak buah Johnny. Dan dia berjanji kepadanya akan kembali menjemputnya. Baru saja melangkah Astrid sudah di pingsankan oleh benda tumpul di hadapan adiknya tersebut Yuda yang mengetahui Astrid telah diculik oleh Johnny Yuda pun menyuruh adik Astrid untuk tetap di dalam tempat tersebut Di sisi lain Ratger yang telah mendapatkan Astrid Ia pun pergi membawanya dan menyuruh eric menunggu di bawah astrid pun pergi dengan harapan yang tak bisa ia ucapkan lagi yuda yang telah berada di markas radger untuk pergi mengambil astrid namun tiba-tiba di hadapan yuda ternyata ada Erik, yaitu kawan yang ia temui ketika mau pergi ke Jakarta dari Sumatera di tengah heningnya suasana Erik pun berkelahi dengan Yuda dalam keadaan terpaksa ketika satu persatu melemparkan serangan yang mana mereka masing-masing memiliki ilmu beladiri dan jurus yang sama meskipun beda perguruan tetapi Yuda adalah pemenangnya. Setelah mengalahkan Erik, Yuda pun pergi ke tempat rager dengan cara menaiki mobil dari belakang dan melihat semua gadis dimasukkan di dalam kontainer. Rager yang mengetahui kalau Yuda ada juga di sini, dia pun menyuruh seluruh anak buahnya untuk membunuh Yuda. Namun, lagi-lagi di hadapan Yuda, mereka semua tak ada apa-apanya. Demi menyelamatkan gadis-gadis yang akan dijual oleh Radher, melihat kegigihan Yuda, Radher dan Lucky pun datang untuk bertarung juga. Namun, kehebatan Radher. Dan Luki ternyata di luar dugaan Yuda, dan Yuda pun sempat terkapar beberapa kali. Yuda pun mempelajari beberapa teknik mereka berdua demi bisa mengalahkan mereka berdua tersebut. Alhasil, tangan kanan Raker, yaitu Luki tewas di depan Ratger melihat kejadian tersebut Ratger pun emosi dan melampiaskan seluruh kemarahannya kepada Yuda namun Yuda dengan semangatnya membalas semuanya itu dan menghajar Ratger habis-habisan setelah itu, Yuda pun menyelamatkan Astrid dan perempuan-perempuan lainnya. Ketika Astrid hendak keluar, tiba-tiba Raker datang dan Yuda pun membunuh Raker secara spontan. Tanpa disengaja, Yuda ternyata tertancap linggis di tubuhnya. Setelah kejadian tersebut, Astrid pun pergi ke kampung halaman Yuda, yaitu di Sumatera, Minangkabau, demi membalas budi Yuda kepada ibu dan adik-adik Yuda. Film pun tamat, kisah merantau.